Oke, kata nenek disuruh beli minyak. Minyak minyak goreng. Selamat datang, anak muda! Apa ada yang bisa saya bantu? Eh, Pak Amir, saya ambil minyaknya satu ya, tapi saya ngutang dulu. Bye-bye. Sekarang minyaknya habis. Minyak sekarang semakin langka dan mahal. Coba kalian lihat berita di TV. Loh, gimana ini? Sudah tahu, minyak langka, Mending ibu, ibu masak makanan yang direbus aja. Yah, gimana dong, ke <men> <men> Enak, duit, tukang bakso. Gating goreng-goreng.